So Asrama, aku dah duduk kat Asrama ni lebih kurang 4 tahun dah Bagi aku Asrama ni best Perangai gila kawan-kawan, waden garang Benda-benda ni yang menengkapkan kehidupan aku kat situ So hari ni aku nak cerita sikit pengalaman lawak aku selama aku ada kat Asrama Ada satu malam tu, kawan rasa bosan sikit Jadi kawan aku sarjas Apa kata gitu cerita-ceritaan tunah? Semalam so, tu, kita orang pun berkongsi cerita hantu Sampai dah nak dekat satu pagi jugalah Kita punya cerita, hmm tak adalah seram sangat Boleh-boleh je, Kalau tu semua orang dah rasa ngantuk Tiba-tiba, ada seorang kawan aku berjoget kat depan bilik Kita orang tergelak tengok telatah dia Daripada suasana yang nak tidur tadi, tiba-tiba jadi suasana yang gembira So, dah tiba-tiba seorang member aku ni cakap Weh Aku tak cerita lagi cerita hantu Kita semua tak layan dia Sebab kusyuk gelap <laughs> Sampailah member tu cakap Weh kau nak tahu tak Aku dengar Malam-malam macam ni selalunya hantu kari-pap Datang jual kari-pap Tapi dia jual dekat tingkap tu Tiba-tiba rasa penurunan naik Baru tu sumpah lawak. Siapa yang kata dia duduk kat tingkap tadi Semua tidur kat bawah lantai ada seorang senior aku ni Dia pun ada dalam bilik kita orang juga Masa cerita hantu karipap tu Korang tahu tak Dia boleh suruh kita orang teman Dia bagi bilik dia Padahal bilik dia Depan bilik kita orang je <gulah> Kau nak aku yang joget tadi pula Terus buat pagar satu bilik Lepas kita orang semua tidur Sebab takut sangat So tu je lah Untuk video pertama ni